Oke, okay, hai. Assalamualaikum sahabatku, di mana saja berada di channel ini, kita berbagi sebuah informasi terkait cara kita untuk mengambil uang baru untuk THR di Bank Mandiri. Sahabatku, ya, saya sebagai nasabah Bank Mandiri yang baik tentu sudah mengalami. Dan berhasil sudah 3 tahun mengambil uang baru di bulan suci Ramadan yang akan saya share kepada Anda. Tapi sebelum itu sahabatku tentu ini merupakan informasi yang baik. Kenapa? Karena banyak sekali yang kita kurang informasi sehingga gagal. Bahkan total tidak mendapatkan uang baru. Dan tadi pagi sudah saya mengambil uang baru teman Ini uang baru pecahan 20.000 ribu rupiah. Ya. Kita ngambil tadi di bank uh, mandiri dan berhasil. Ada juga pecahan yang 75 teman-teman ya. Ini pecahan 75. Ya, kita berbagi tadi, mengambil tadi di Bank Mandiri. Nah, kita akan kupas bagaimana syaratnya apa saja, bang. Apa yang perlu kita bawa? Apakah uang yang kita bawa itu kita tukar Atau kita yang sibuk bisa tidak diwakilkan Atau mungkin saya sakit nih Bisa diwakilkan untuk datang ke bank mandiri Untuk mengambil uang baru tersebut Karena saya mau kasih untuk THR kepada anak-anak cucu saya Keponakan dan seterusnya teman ya Karena ini momen satu tahun sekali Baik sahabatku itu dia ya Dan di sini ada sebuah informasi Anda mendapatkan uang setiap hari teman-teman ya Dana kaget Uang kaget kami kasih buat Anda, silakan cek aja deskripsi video ini. Cek aja di sana mendapatkan uang kaget. Nah, nanti di video ada THR juga buat teman-teman, tapi syaratnya silakan tonton sampai selesai ya. Like, subscribe, komen dan penuhi syaratnya nanti di akhir video. Baik sahabatku, pertama, sebagai nasabah Bank Mandiri yang baik, tentu kita harus membuktikan dan datang ke CS-nya. Pertama syarat ketentuannya, Anda harus punya rekening Bank Mandiri. Jadi, rekening saya ini, Bank Mandiri teman-teman ya. Saya nasabah Bank Mandiri, kelihatan ya bank mandiri. Ya, yang punya tabungan sama saya komen ya. <gifat> kita satu kita satu satu jalur. Kemudian teman-teman bawa juga KTP. Bawa KTP, lalu bawa juga ATM-nya. ATM-nya dibawa, kemudian KTP-nya dibawa dan buku rekeningnya dibawa. Ini yang syarat wajib harus teman-teman bawa. Ya, kalau anda ada ini maka Anda tidak akan dipercaya sebagai nasabah dan tidak akan dikasih uang meskipun ada uang ada di Mandiri Mobile Banking-nya. Baik kemudian kapan nih waktu terbaik untuk mengambil uang THR atau pecahan itu atau menukarkan pecahan tersebut Harinya terbaik kapan tanggal yang terbaik kapan nah ini yang teman-teman harus tahu ya Nah karena saya sudah berhasil mengambil sudah tiga tahun tiga kali rebaran ya Pengalaman saya gagal terus jadi saya pelajari-pelajari dan -pelajari. nah, ini saya mau share kepada teman-teman Nah hari terbaik itu adalah teman-teman silakan ngambil itu paling bagus hari Jumat Kenapa bang ke hari Jumat, kan pendek sekali itu. Iya betul, karena justru di situ orang berpikir, ah ini pendek nih, kayaknya besok Senin aja saya ngambil nih, pendek harinya nih, apalagi orang-orang yang jauh kan, mereka malas datang ke CS bang. Nah ini hari terbaik, nah itu teman eksekusi ya. Nah khas ada hari yang lain juga yang bagus bang, bisa di hari Kamis atau hari Rabu. Nah yang saya larang, pernah saya pribadi biasanya rame itu di hari Senin sama Selasa, itu jangan datang apalagi Anda dari jauh maka Anda akan menghabisin waktu doang udah capek-capek puasa haus lapar taltonya <tuh tidak dapat teman-teman ya -teman. nah itu jangan ya jangan kalau saya pribadi jadi silakan datang di hari-hari yang saya sebutin tadi ya Rabu Kamis Jumat kemudian bang tanggalnya di bulan puasa yang paling bagus kapan karena pernah saya ngambil dulu hamil lima lebaran itu tidak dapat Hamil tujuh tidak dapat <tuh -tuh.> jangankan hamil tujuh. Hamin sepuluh aja itu sudah hangus uang barunya sahabatku sudah hangus Amin 10, Amin 11, itu sudah hangus. Nah, pengalaman saya pribadi, sahabatku, itu informasi dari bank bahwa biasanya kita setiap uh, bank itu kan dikasih sama Bank Indonesia dari BI, dari provinsi itu kan ada stok-stoknya, misalkan Bank BSI dapat sekian, sekian M, uang barunya sekian N. Nah, ini teman harus tahu. Dan itu kalau di bulan puasa, uang baru itu datang di apa namanya 9 atau sampai 11 hari setelah puasa. Atau sudah dapat kita 11 hari puasa nih. Nah, itu biasanya datang di situ. silahkan silakan teman-teman datang berarti datangnya di apa namanya? di 12 Ramadan, di 13, 15, 17, 18 ya. Itu datangnya, maksimal di 18 Ramadan. Maka teman-teman insya Allah aman dan dapat ya. Untuk ngambil di Bank Mandiri ini dan itu saya lakukan alhamdulillah seberapa berhasil teman-teman ya. Itu dicatat ya sebagai informasi. Silakan. Ya buat yang gagal mana komennya nih yang sering gagal atau yang berhasil tadi ngambil ya <tuh> silakan saya tunggu komennya ya kita diskusi di sini kolom komentar baik itu dia kemudian saya bang sibuk nih karena saya cutinya nanti hamin dua di idul fitri bisa ndak saya ngambil atau bisa ndak diwakili sama anak buah saya atau anak keluarga saya oke jadi jawabannya teman-teman bisa bisa asalkan teman-teman menyediakan atau memberikan surat kuasa yang bermaterai sepuluh ribu kepada orang yang anda percaya tersebut. Tapi kalau misalkan anda sempet, apa sempetin aja atau juga menghabisi satu jam kok ngambil uang baru tersebut ya. Silakan bisa ngambil di jam 2. atau jam 2 ke atas selesai zohor itu biasanya dia sepi. Nah bisa ya bisa diwakilkan asal ada surat kuasa. Kemudian abang saya nih ada uang nih, apakah untuk syarat ngambil uang itu kita bawa uang misalkan yang pecahan seratus ribu semua nih, misalkan pecahan seratus ribu lima juta kita menukar jadi pecahan uh, yang receh-receh bisa apa ndak? ini jawabannya bisa dan tidak jadi dua jawabannya bisa dalam tanda kutip jika dia atau Anda datang ke CS Bank Mandiri itu memang momennya bagus misalkan ketika orang sepi ya ketika orang sepi misalkan di 10 hari Ramadan itu Anda datang di situ orang tidak lagi sup, -sup untuk menjadi uang baru itu kemungkinan bisa ya dan itu bisa dan dia tidak bisa Ketika teman-teman datang di 10 hamin lebaran, nah, itu tidak bisa teman-teman ya. Apalagi di 7 hari. Nah, jadi ketika kita bawa uang, itu kan pihak bank itu tidak tahu uangnya apakah Anda ngambil dari dulu di bank mandiri, di ATM bank mandiri, atau kemudian kan bisa juga dari ATM bank lain. Nah, itu yang menyebabkan tidak bisanya ya teman-teman ya. -teman. Jadi antara bisa dan bisa tergantung dari momennya. Nah itu dia sahabatku informasinya. Semoga Anda bisa terbantu dan tentu ada juga bisa mengambil secara online tapi secara online itu agak ribet teman-temannya. Ada juga kalau Anda telat bisa menggunakan jasa-jasa. Nah, silakan cari di Facebook itu ada banyak kok yang di Facebook itu yang meng-share menyediakan jasa-jasa tukar uang baru tapi ada biaya administrasinya biasanya. Itu sahabatku ya, silakan dieksekusi dan buat Anda yang pengen dapat HR dari kami gampang banget ya. Silakan subscribe video ini, hidupin loncengnya. Like dan komen hal yang positif Karena kami kasih untuk komentator terbagus 5 komentator bagus ya. Sebesar 500.000 buat teman-teman Jika tembus video ini cukup 500 like saja selama 24 jam Sehingga dipublish video ini Itu informasinya Semoga berfaat Yang like dan subscribe Semoga saya selalu panjang umur Berhasil serta selamat dunia herat Dan diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Thank you sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh